kenal dan akrab kepada sosok pria yang akan kita ramal dalam video ini. Baik, kita lihat data dirinya. Dia namanya Ruben Samuel Onsu ataupun yang lebih akrab disapa Ruben Onsu. Dia diangkat kelahiran 15 Agustus 1983 yang menandakan dia berzodiak Leo. Oke, seperti yang kita ketahui, Leo disimbolkan dengan Lion King ataupun Singa. Dan di secara umumnya, Leo itu orangnya sangat ganas, sangat beringas, sangat brutal, dan sangat buas. Dan orangnya juga sangat cuek dan tidak suka untuk diganggu, apalagi dia sedang keadaan asik. Di satu sisi juga, Leo juga dikategorikan orangnya yang suka marah, namun marahnya akan sesaat dan tidak suka untuk memendam ataupun dendam kepada orang tersebut. Dan untuk zodiak Leo yang bernama Ruben Onsu itu orangnya tipikal orangnya itu sangat cuek apabila dia tidak mengenal orang tersebut namun setelah ia mengenal dia akan lebih akrab dan dia akan semakin terbuka kepada orang tersebut di kategori ini Leo yang bernama Ruben Onsu juga sangat menyukai anak-anak sangat senang kepada anak-anak dan dia juga sangat suka memperhatikan keluarganya tanpa memperhitungkan apapun darinya semaksimal mungkin dia akan memberikan apapun yang dibutuhkan keluarganya dengan perjuangannya tanpa mengharapkan orang lain dalam hal ini juga dia orangnya suka marah dan dia akan bisa marah secara tiba-tiba namun ia tidak sanggup untuk mengungkapkannya dia akan bersedih apabila ia marah namun dia tidak akan dendam marahnya hanya sesaat dan tidak dalam kurun waktu yang lama di kesehatan Ruben Onzu di tahun 2020, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Bahkan dia akan lebih sering menikmati hidupnya dengan berjalan-jalan ataupun liburan dengan keluarganya Di tahun 2020 ini untuk merepressing otak dan pikiran Di keuangan Ruben Onzu di tahun 2020, keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Dan keuangannya ia bisa kontrol sehingga di stabil Keuangannya akan sesuai pengeluaran dan pendapatan Bahkan pendapatannya juga akan lebih besar dibanding ke pengeluarannya Di keuangannya juga dia mendapatkan pemasukan dari yang lain ataupun sampingan yang dibuat ataupun dikelolanya sendiri Tanpa mengharapkan pemasukan dari pekerjaan intinya Dia juga akan mendapatkan pemasukan yang tak ia dua duga di tahun 2020 ini di karirnya di tahun 2020 karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi ada seseorang yang cemburu dan iri kepada dirinya terhadap perjalanan karir yang ia rasakan. Tidak jarang orang tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam kategori ini. Dia akan berusaha secara goib untuk menjatuhkan karir dari seorang Ruben Onsu. Namun itu tidak akan mengalami perubahan apapun terhadap karir Ruben Onsu di asmara Ruben Onsu di tahun 2020 asmaranya sangat berjalan mulus berjalan baik-baik saja tipe asmaranya juga tipe orang yang setia dan tidak suka untuk mendua tidak jarang banyak yang suka menggoda seorang Ruben Onsu namun di hatinya cuma satu dan dia tidak ingin menambah ataupun dia tidak berkeinginan untuk menambah pasangan lain dia juga akan menolak secara mentah-mentah apabila ada seseorang yang ingin merayu dirinya. Di angka keberuntungan Ruben Onsu di tahun 2020, angka keberuntungannya berada di angka 12, 24, 36, 48, 54, dan 66. Di sifatnya di tahun 2020, sifatnya sangat terbuka kepada keluarga, terutama kepada anak-anaknya. Dia sangat suka memperhatikan anak-anaknya dan memperhatikan, dan menanyakan apa yang anak-anaknya butuhkan, serta apa yang dibutuhkan oleh keluarganya sifatnya di tahun 2020 mencolok kepada kasih sayang dan pengertian serta perhatian untuk keluarganya sendiri dan sifatnya juga tidak akan pernah sombong ataupun tidak pernah ampuh kepada orang lain terkecuali orang yang ingin membahayakannya, dia akan lebih agresif dan lebih hati-hati karakternya di tahun 2020 ini karakternya tidak keras dan tidak lembut karakternya berada di posisi tengah dia tidak suka marah dan ia juga tidak terlalu lembut kepada keluarganya ataupun kepada orang lain dia sedang-sedang saja dia biasa, dia biasa saja apabila ada orang yang ingin masuk ke kehidupannya dia menyambutnya secara biasa saja dan mendapatkan respon positif dari orang tersebut karakternya juga di tahun 2020 tidak akan suka marah dan tidak akan suka cuek kepada orang lain namun dia akan agresif kepada orang yang ia belum kenal dan kepada orang yang membuat dirinya bahaya Di warna aura seorang kumil konsul itu diwarna putih dan diwarna kuning diwarna putih menunjukkan atau menandakan ia secara tulus ikhlas menjalani kehidupannya demi menyanggupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dia tidak akan mengharapkan balasan dari keluarganya apabila salah satu dari anggota keluarganya sukses. Dia tidak akan mengharapkan balasan dari itu semua. Dia bahkan lebih senang, dan dia tulus ikhlas melakukannya demi memperjuangkan keluarganya tersebut. Di warna kuning menandakan orangnya suka cemburu apabila ada seseorang ataupun orang lain yang terlalu dekat dengan pasangannya. Dan tidak jarang juga, dia sangat suka cemburu melihat keakraban dari seorang anak dan ibunya. Namun, ia tidak bisa mengungkapkannya, dia hanya menahan di dalam hati dan di dalam pikirannya ia hanya tersenyum. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan zodiak Ruben Onsu di tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi Ramalannya.